Online Indo News ya dengan judul "Membongkar Kelicikan Pemerintah: peras Rakyat via Aplikasi My Pertamina". Ahok kok aja? Itu judulnya, kawan. Nah, coba saya bacakan di sini ya, aplikasi My Pertamina untuk... Untuk membeli BBM bersubsidi Pertalite dan Solar yang lagi ramai dibahas warga netizen karena berbagai hal yang kontroversial dan asal ada. Nah, ini ya. nah, setelah install ulang aplikasi layanan keuangan digital My Pertamina, ternyata terintegrasi dengan aplikasi sejenis yaitu Link Aja. Jadi untuk transaksi beli BBM, pembeli harus punya dana, di link aja. Walaupun programnya baru dimulai 1 Juli 2022, saya coba isi atau transfer dana ke aplikasi itu luja. Setelah dana masuk, saya melihat di situ tertera biaya admin seribu rupiah. Sepertinya tidak berarti karena cuma 1000 tapi saya lalu berpikir, Berapa banyak biaya admin yang bakal masuk ke link aja dalam transaksi beli BBM subsidi. Sebab ada jutaan konsumen pasti akan mengisi top up dana ke link aja. Bisa beberapa hari sekali. Dengan jumlah kendaraan bermotor atau mobil dan motor di Indonesia tahun 2022 ini sebanyak 145 juta. Begitu besarnya nilai uang admin yang akan diraok link aja secara mudah dan sambil tidur-tidur. Anggaplah yang beli BBM bersubsidi hanya 10%, berarti 14,5 juta. Maka sebanyak 14,5 juta kali 1.000 rupiah sama dengan 14,5 miliar setiap transaksi akan masuk ke link aja dengan santai. Jika dalam sebulan katakanlah 14,5 juta pelanggan rata-rata 5 kali top up, 72,5 miliar melenggam masuk ke link aja. Itu dengan asumsi hanya 10% pemilik kendaraan mobil atau motor yang beli BBM bersubsidi. Luar biasa kan cara penjahat kerah putih cari duit tambahan alias KKN. Kalau yang memakai BBM bersubsidi 20%, 30%, 50% atau lebih, kalikan saja sendiri keuntungan menggiurkan yang bisa diraih mafia KKN mereka dalam sekejap. Belum lagi kalau top up lebih dari 5 kali sebulan. Patut diberi acungan dua jempol atas kejelian Pertamina bersama link aja dalam hal KKN ini. Saya buka di Google, link aja merupakan layanan keuangan digital dari Telkomsel sebagai pemilik saham terbesar 25 Kemudian Bank Mandiri, BNI 46, BRI, ed, ya 20 persen. BTN Pertamina, eh BTN, kemudian Pertamina 7 persen. Dan Jiwasraya, dana Riksa 1 persen beginilah cara mereka menguras uang rakyat Lantas kemana ahok atau basuki cahaya Purnama komuni eh, Pertamina kok diam kok dia diam saja dan tidak ada suara Semoga tidak ada tidak karena kecipratan dana segar link aja Otoritas Pertamina harus segera bersuara soal aplikasi ini karena penunjukan operator aplikasi my pertamina juga tidak mulai tender dan beauty contest alias asal tunjuk saja dan berpotensi bagian dari kolusi dan nepotisme pihak-pihak tertentu aplikasi lelet my pertamina adalah aplikasi layanan keuangan digital dari pertamina dan anggota badan usaha milik negara yang terintegrasi dengan aplikasi link aja Aplikasi ini digunakan untuk pembayaran bahan bakar minyak bersubsidi pertalite dan Solar Secara tunai di Satuan Pengisian Bahan Bakar Umum Pertamina kan? Kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada 1 Juli 2022 dengan menyasar para pengguna kendaraan roda 4 dan pengguna bahan bakar pertalite dan solar. 3 hari pasca pemberlakuan kebijakan, rakyat mengeluhkan aplikasi My Pertamina tidak sesuai harapan. Review negatif perihal aplikasi itu membanjiri kolom komentar pada Google Play Store. Dari review Minggu, 3 Juli 2022 pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, aplikasi My Pertamina mendapat rating 1,3. Dari sebanyak 219.422 komentar pengguna Mayoritas dari mereka mengeluhkan aplikasinya yang error saat digunakan Para pengguna mengaku mendapat pengalaman yang kurang baik ketika memakai aplikasi yang dipaksakan ini Salah satu pengguna menuliskan pengalaman yang kurang enak ketika memakai My Pertamina Ia meminta pihak Pertamina mengkaji ulang aturan penggunaan My Pertamina saat mengisi bahan bakar di SPBU aplikasinya error, lelet, jadi lebih cepat datang ke pom, isi dan bayar lebih baik dipermudah di pelayanan langsung jangan pakai aplikasi asal-asalan atau asal jadi kecuali aplikasinya bisa delivery order yang kehabisan di jalan, di rumah atau dimanapun pakai aplikasi ini Lalu SPU bisa anterin dan harganya sama Kalau masih bisa langsung ke lokasi nggak perlu aplikasi Karena orang langsung bisa isinya sendiri Tegas netizen itu Sumber berita atau artikel asli dari portal Islam Nah itu tadi kawan yang saya bacakan Ini beritanya panjang ya Dari online Indo TV Baik Uh, saya anggap bicara di sini, kawan. <tuh> Ini kalau dilihat, kalau saya lihat, ya, pemerintah ingin melangkah lebih maju dengan menggunakan digital teknologi. Ya, mungkin tujuannya juga untuk mempermudah, kali ya, itu kali ya. Namun, di sini yang perlu saya sampaikan, ya bahwa tidak seluruh rakyat Indonesia apalagi yang di desa-desa apa semua bisa menggunakan aplikasi ini bisa menggunakan aplikasi ini jadi saran saya kepada pemerintah agar tetap ya yang mau eh, memberikan eh, pilihan kepada rakyat yang mau gunakan aplikasi silakan, yang tidak mau gunakan aplikasi silakan. Ini seharusnya mem pemerintah oh, memberikan pilihan seperti itu. Ya, karena bisa jadi ada yang suka dengan aplikasi, ada yang, yang tidak suka, ada yang mungkin belum tahu. Ini kawan, apalagi dalam setiap transaksi itu ada potongan ya, ada potongan setiap transaksi. Nah, seperti yang saya bacakan tadi, kali-kalinya itu ya, itu yang 10%. Bagaimana kalau 20%, bagaimana kalau 30%? Nah, ini saya belum paham aliran dana yang seribu rupiah ini, administrasi ini, ini lari ke mana? Nah, ini juga pemerintah harus transparan. Ya, lari ke manakah ya, yang seribu rupiah ini? Siapa yang nikmati? Apakah lari ke negara kemudian negara gunakan untuk kepentingan negara, atau kok ini lari ke oh, perusahaan apa? Kok orang-orang tertentu? Nah, ini juga harus transparan dalam hal seperti ini. Jadi biar rakyat ini paham, ya, masalah aplikasi ini. Nah, kita tunggu saja ke depannya kawan seperti apa aplikasi ini. Ya, kita akan lihat bersama ya, Yang jelas sesuatu yang baru Pasti banyak kekurangan Dan ini harus di, dievaluasi Apakah perlu aplikasi ini Ataukah Rakyat tetap diberikan pilihan Boleh menggunakan aplikasi Boleh tidak menggunakan aplikasi Sehingga tidak perlu ada pemaksaan nah, begitu kawan Bagikan videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Enkairi harga mati.